hitam biru plus manometer dan yang terakhir juga ada senapan angin uh, gejruk DWP Fusion ya, 2560 Halo Sobat bediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airfall Kediri Jawa Timur. Oke Sobat Bedir, kali ini saya akan mengulas senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Airfall. Nah, di samping saya ini sudah ada berbagai ukuran jenis senapan angin gedrup DWP Fusion nah diantaranya yaitu ada senapan angin gedrup DWP Fusion 2540 AK47 lipat hijau plus manometer dan kemudian ada senapan angin 2540 AK16 hitam biru plus manometer dan yang terakhir juga ada senapan angin Uh, gejruk DWP Fusion 2560 Plus Manometer. Nah dari senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejruk manual yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 yang mampu menghasilkan power hingga mencapai 800 sampai dengan 1100 fps dan untuk senapan angin ini pun juga sudah saya padukan dengan aksesoris teleskop yaitu menggunakan teleskop spike mil 312 kali 40 AOL nah jadi seperti ini ya sahabat pendirian untuk tampilan jika senapan angin dipadukan dengan aksesoris teleskop nah teleskop ini sangat direkomendasikan untuk Uh, buruan jenis hewan kecil sedang maupun besar dengan jarak jangkauan sekitar 50 sampai dengan 80 meter Kemudian juga saya padukan dengan peredam standar Nah peredam ini sangat membantu untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin Sehingga untuk sasaran buruan tidak kaget ya sahabat bediler Dan yang terakhir untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 1.950.000 Rupiah Sahabat Bedirer sudah mendapatkan senapan angin sekeren ini untuk berburu jenis hewan besar. Dan dengan harga segitu, sahabat Bedirer juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti tali sandang. Nah, tali sandang ini sangat memudahkan sahabat Bedirer dalam membawa senapan angin yang akan digunakan untuk berburu. Kemudian bonus yang kedua yaitu ada... Mimis tester, nah jadi dari kami juga Menyediakan satu bungkus Bonus Mimis tester, jadi Sahabat Builder tidak perlu Repot-repot uh, lagi untuk membeli Mimis tester Nah apabila dirasa kurang Dengan jumlah Mimis ini, sahabat Builder Juga bisa langsung order Mimis tambahan di admin Jaya Kemudian ada spare part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 Nah oke mungkin itu saja sahabat bediler untuk ulasan senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Air Eval. Mungkin dari senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan senapan angin yang tentunya memiliki kualitas terbaik dan memiliki power yang sangat kuat ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler bagi kalian yang ingin mendapatkan senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Air Eval untuk informasi yang lebih lanjutnya